Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Kita lihat persahabatnya momen romantis dan pastinya momen cute dari Leslar Perhatikan persahabatnya Itri yang soleha Les dikejarak cium tangan suami Masya Allah Luar biasa persahabatnya gak kerasa Sudah awal bulan November mudah-mudahan Di bulan November ini Tentunya bulan kebahagiaan bagi kita semuanya, terutama Leslar juga bersahabat ya. Mudah-mudahan bulan November kembali rukun, kembali dimulainya kebahagiaan dari Leslar. Kita lihat juga bersahabat kalimat caption yang dituliskan oleh akun Sendal Putih Bilar. Assalamualaikum semuanya. Welcome November. Semoga bulan ini menjadi bulan yang lebih indah dari bulan yang kemarin. Amin. Mudah-mudahan bersahabat ya, lebih baik dari bulan yang kemarin, lebih bahagia, lebih indah dari bulan kemarin. Komentar pun tentunya banyak sekali diberikan, diantaranya dari akun Yulianto Endah mengatakan, Amin ya robbal alamin, semakin ke sini angin sudah mulai reda, ya meskipun banyak yang porak-poranda minimal sudah terkurangi berisiknya, bagi saya berisik hiruk pikuk yang disebabkan gorengan media, ada juga senior dan mencari muka yang masih setia menghujat, tak terima dan marah-marah. Sudahlah, apa kalian tidak lelah? Saya pribadi lelah mendengarkan hujatan kalian. Jadi yang saya lakukan cuma tutup telinga, tutup mata, fokus ke depan dengan memberikan doa yang terbaik untuk Leslar dan fans. Saya tidak mau doa saya terkontaminasi dengan balasan-balasan hujatan buruk pada kalian. Yang menyebabkan doa saya terhenti di tengah jalan, saya cukup diam seperti yang Leslar lakukan. Karena sudah terbukti, kemarin pada saat hirup pikuk kasus ini mencuat. Kami hanya diam dan fokus berdoa agar hirup pikuk ini secepatnya selesai dan mereka saling memaafkan. Dan Alhamdulillah itu terjadi. Sekarang pun saya akan melakukan hal yang sama. Melangitkan doa terbaik kami dalam diam. Masya Allah, luar biasa. Mendoakan, mendukung untuk Lesti Bilar. Kita lihat juga persahabat diunggahan Kak Nurul. Tiga jam yang lalu, Persahabatnya mengunggah sebuah postingan kalimat. Harapan di bulan November, semoga apa yang diinginkan di bulan ini segera terwujud. Kesehatan yang baik, umur yang panjang dalam kebaikan, serta doa-doa segera terkabulkan. Amin. Terima kasih Oktober 31 hari yang penuh dengan drama, sedih juga bahagia, dan yang paling penting terima kasih telah mengajarkan cara menghadapi rasa kecewa. Wah, luar biasa banget ya kata-katanya. Mudah-mudahan keluarga besar Leslar pun selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Berikutnya, persahabat, kita simak juga di unggahan Ayah Kejiora tadi pagi, memposting foto bareng Bunda Lesti Kejiora. Di postingan ini pun ada kalimat komentar yang diberikan oleh A.A.B. ini. A.A.B. ini mulia berkomentar, Aduh, jeduk-jeduk katanya persahabat ya, Insya Allah. Ini teringat dengan proses acara adat pernikahan Lesti Kejiora yang sebentar lagi juga A.A.B. akan melangsungkan acara pernikahan udah deg-degan nih AB yang mudah-mudahan lancar AB ini. semoga semuanya diberikan kesuksesan amin, kemudian juga persahabat ya, ada informasi penting dari L2W mengenai ajang Juke Stop Music Award atau GTMA Lesti Gejora untuk sementara perolehan putaran pertama global berada di posisi ke-11 persahabat ya kita doakan, kita support kita dukung yang terbaik mudah-mudahan segera semakin berjaya semakin sukses dan semakin nomor satu Amin ini tahapan vote pertama persahabat ya putaran global di empat negara yang keren banget persahabat tanding ulang global juga persahabat ya dipilih 20 dari 40 penyanyi 14 negara final global dipilih tiga pemenang dari 20 penyanyinya negara ini persahabat ya, kita selalu support yang terbaik untuk Lesti Kejora. Kemudian persahabat disimak juga info penting untuk warga Konoha, ajang Indonesian Download World 2022 tinggal dua hari lagi. Yuk, semangat, gasken, votingnya di IDA 2022, bismillah. Mudah-mudahan Lesti Kejora bisa memborong piala penghargaan. Dan selanjutnya juga, kita lihat persahabatnya. Ada postingnya dari aku, Leser Sweety. Alhamdulillah, sudah normal lagi Instagramnya Bunda Lesti. persahabatnya sudah balik lagi followersnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Lesti Kejora selalu sukses. Dan selalu banyak doa-doa baik yang diberikan. Kita lihat juga persahabat, ada kata-kata bijak dari dua 21. Muhasabah diri. Merupakan istilah dalam Islam yang populer dengan sebutan introspeksi diri. Karena saat kita merasa menjadi orang yang paling benar, maka di situ kita sebagai orang yang paling harus mulai berkaca. Di bagian manakah noda terletak? Seringkali kita juga merasa paling terzolimi, maka saat itu juga kita adalah orang yang paling harus introspeksi diri. Karena tidak akan sakit jika kita menurunkan tingkat ekspektasi kepada manusia. Kita adalah apa yang kita lakukan. Semangat untuk semuanya. Selalu introspeksi diri, muhasabah diri untuk kita semuanya. Semoga tetap selalu menjadi fans yang baik, selalu kompak dan solid mendukung karya-karya idola kesayangan kita. Kemudian kita simak juga di undangan EGS terbarunya Kak Sania. Memposting foto bareng Baby Guzel, Masya Allah, luar biasa Baby Guzel, kangen banget ya dengan Baby L juga, mudah-mudahan bisa foto bareng dengan Baby L, kita tentunya selalu menunggu cidukan vitamin dari idola kesayangan kita yang berada di Bandung saat ini, doakan support dan dukung untuk Lesti Bilar.